Lah, udah sampai aja Ngomong-ngomong, ada apa nih Bebek? Tumben ngajak ketemu eh, Sebenarnya, aku mau mengatakan sesuatu sama kamu huh? Lah, ada apa nih? Waduh, feeling gak enak Langsung aja ya Jadi gini Aku ingin menyudahi hubungan kita. Lah, kenapa beb? Huh? Emang kamu gak ingat kenangan kita bersama? Oh. Aku tahu sih, hubungannya kita sudah terjalin cukup lama. tepatnya dua hari tiga jam lima belas menit. <tuh> Tapi apa mau dikata? keputusan aku sudah segitiga huh? bulat segitiga segitiga kan aku gak suka bulat kalau kotak boleh Ya udah, serah deh tapi kenapa emang aku punya salah sama bebek. kalau aku ada salah ya bilang dong belakangan ini kamu sering berubah oh. jujur li itu ngebuat aku gak nyaman eh, karena kamu jarang prioritasin aku. Oh. Apanya yang berubah? Aku masih bubo yang sama. Aku gak akan pernah berubah demi bebek. -Beb. <tongan> tolong, tolong. Ada monster. What? Lah, ada apa bro? Huh? Kawat. Di sana ada monster tuh. What? Monster? Baiklah kalau begitu. Ini saatnya aku beraksi. Flex, Hamzy, Taha. Ih, itu kan benar kan yang aku bilang. Kamu berubah kan? Aduh. Ini malah lagi beb, kan? Emang aku itu Kamen Rider. Dih, pakai ngeles segala lagi. bukannya gitu. Tapi kan, ini emang pekerjaan aku. Kan, kan, kan, kamu malah prioritasin kerjaan daripada aku, kan? Tuh, ya ampun, bukan gitu beb. Itu loh, di sana ada monster. Oh, jadi kamu lebih milih monster? Oke okay deh, kalau gitu, pokoknya sekarang kita putus. putus, putus, putus.